Hai Masis dan Mas Bro, terima kasih udah mau klik video ini. Hari ini aku mau cuman mau ngasih video kompilasi dari uh, summerku di tahun 2020. Oke, <tuh> Dan. <tuh> <tuh> Jadi semua kegiatan di musim panasku. Itu aku kompilasi. Jadi, satu terakhir itu adalah e, acaranya piknik. Sis, jadi di situ biasanya ada game kayak tahun lalu. Jadi, memang piknik tahun ini agak sulit karena ada COVID. Jadinya, kita memang membatasi permainan-permainan yang e, ininya, apa namanya, alatnya itu tidak nggak sharing gitu loh. Jadi, terus juga pikniknya harus jaga jarak. Pokoknya semuanya berusaha gimana caranya meminimalisir resiko gitu Karena banyak anak-anak juga jadi game-gamenya itu juga yang rebutan kursi itu juga ditiadakan Karena memang kan harus rebutan nanti takutnya senggol-senggolan dan itu nggak boleh kan Dan ternyata karena antusiasnya banyak yang piknik, yang datang ke acara piknik ini bisa sampai lima puluhan orang lebih gitu Kan sebenarnya di Swedia itu e, karena Covid ini ada larangan untuk berkumpul di atas lima puluh orang Tapi kita piknik kemarin lebih dari lima puluh orang Dan menurut Ibu Panitia itu gak apa-apa Yang dilarang itu adalah acara-acara demonstrasi kayak konser dan segala macem Tapi ternyata hari ini aku nemuin satu demo yang nggak tahu kok boleh ya diadakan di tengah kota yang pasti mereka lebih dong dari 50 orang. Jadi yang enggak ngerti juga Sweden itu gimana. Hai, <laughs> kok ketemunya ini lagi sih? Kemarin nggak ada kok. Learning Swedish, yes, Swedish. and you learning in Indonesia. Yeah. Ini kuisnya apa namanya kahut. mbak? Nah. <laughs> namanya kuisnya Kahut Ini gimana caranya? Gini kalau Kahut itu, ada jadi ada ada satu site namanya Kahut Kahut, kahut dot se uh, nah, jadi kahut ini kita bisa bikin pertanyaan-pertanyaan mm -hmm. gitu, di mana nanti jawabannya itu kita bisa interaktif oke okay. dengan iphone dengan dengan handphone mm -hmm. uh, orang bisa jawab gitu misalnya kita kasih pertanyaan nanti mereka jawab Nah uh. kita dapat jawabannya oke okay. oh kahut dot it se Carine... Aku belum, Marco. Ini oke hadiahnya. Oh, gitu Marco ya. Oh, ya weh. Mana pertanyaannya? Oh, iya. Oh, oh, this game has already reached the maximum number of players. Ya. Aku enggak bisa masuk. Maximum capacity. Ah, udah ya? Kalian bisa masuk ya. Oh, can you? Yeah. Oh, because I revisit the when when when back then. All Aduh, lupa nih aku punya anak <gulau> Anak kan ditinggal <gulau> Aku lupa punya anak <gulau> Oh iya Yeay, Fidi dapet hadiah Fidi itu tiket ke Indonesia ya? Ke Indonesia itu yang gini, topi, potensi, ini tadi ada benang ada benang, ada smart, ada ya. Topi, topi, topi, topi, topi, topi, topi, topi, topi, topi, topi, topi, topi, banyak. topi, oh <Yeah. im> topi, <breathing> 8 8 menang banget deh 7 Ina 8 Silvana 9 so, siapa lagi? Udah yang lain di bawah itu Aha. Ada 7 bukan ya yeah, berarti Sil oh, Silvana Number 2 Yang Ina. 6 ada 2 Ina no, no. Kan main oh, oh, iya, iya. 2 ya. Ina sama okay. Silvana Ina ada adek. Yang menang, Yeay, yang menang joget. Yang menang, joget. <laughs> yang menang, <laughs> yang menang lari. <laughs> Bagi dua. Nah, kan Kanan dalam <laughs> sama BH, yang kamu BH-nya. Wah, hilang. Siapa yang menang? Nah, dup -dup. <tuk> Iy, <balaran>. oh. <tuk> ininya mana tadi? Loncat pat. Satu. Aduh ini. Satu mulai. Jangan pakai tangan, yang pakai tangan dulu ya. Ayo. Iya iya iya iya gue ingat. Tuh, oh, sampai habis. Yang habis duluan juaranya. Lapar, Bu. Jangan pakai tangan. Mau pakai nasi enggak? Mau. <laughs> ayo jangan buang sampah. Ambil sih. Ya. Boleh dilepas kalau pengen cepat. Mau pakai sambal? Ayo buteh jangan bu Ayo. Tangan ayo tangan. Ayo dikit lagi tuh yang lapar, yang lapar. Iya ra lapar rupanya jangan jangan terus saya ayo terus I don't know. 是哪一隻? <laughs> <laughs> <laughs> Udah selesai, tapi masih banyak yang masih di sini Aku coba mengambang ya bisa gak? <Sukur> Belajar berenang cara berenang gaya papi. Kayak apa tuh? Gini. <Selusia> <Susia> <Susia> <Susia> Ayo dong dicoba dong. Gimana gaya pup? Ada bebeknya, bebek kamu di mana? Bebek itu bebek, bebeknya ikan. Aku mau pipis gini, kayak gimana sih? Gacor. Malah jijik, <laughs> makasih niat, gitu. jawa, jawa. <laughs> Niat jadi model Niat jadi model gagal